Cicik balik lagi bersama otong seminar ini kita akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini ya seluruh hari ini kita bawa modal receh saja 39.000 kita akan mencoba mencari profit-profit manis di gate of Olympus pastinya ya seluruh kita coba main di bet berapa enaknya 800 atau 1200 lah yang aman kalau modal-modal segini sih 800 eh 1200 naik kata aja lah ya seluruh kita langsung gaskan ke 30 manual aja. Oh, yang bertanya kita main di mana kita main di RTP 8000 Bosku. Situs slot tergacor slot solid sampai ujung ke dunia akhir. Di sini WD berapa pun pasti di lunas Bosku dan cuma di sini satu-satunya 100 situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis, Relief 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan rate game sendiri. Jadi, buat kalian semua yuk dibantu dibantu main di rtp8000 untuk link gacongnya saya sematkan di pin komen ya seluruh yang dinyat, buat kalian semua sebelum bermain selalu cek rtp game dan cuma di rtp8000 kalian bisa tahu rtp game gratis relive 24 jam per menit per detik naik dan sesuai dengan red gamenya itu sendiri pasti jadi buat kalian semua jangan-jangan memang mainnya cuma di rtp8000 situs slot tergacor bersolid santero jaga dunia akhirat ya seluruh back to the game seluruh ini kita bawa modal tipis mata di 39.000 kita akan mencoba mencari pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini ya kita pun berbagi info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor Olympus hari ini ya. yuk cincin atas cincin kasih petir enak nih lumayan kali 15 konek uh, mahkota atas mahkota enak nih petir aduh kuning jadi dulu kuning-kuning-kuning-kuning kuning-kuning Lu, kuning, kuning, kuning. Hmm, lumayan cowok profit li 245.000 tidak dapat profit-profit di luar ya sembak sempak, sempak di luar rumah lumayan kayaknya emang oleh sini lagi gacor-gacornya seluruh untuk link gacornya saya samakan di komen yuk langsung gaskan saja ke RT 8000 pastinya kita nikmati dulu sembak sembak soalnya yuk langsung gaskan saja ini masih di manual ya seluruh jadi buat kalian semua selalu saya sarankan cek RTP game sebelum bermain dan cuma di RTP 8000 kalian bisa tahu RTP game yang lagi gacor itu apa ya seluruh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 RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor hari ini ya bosku Kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini setiap harinya Khususnya pola slot gacor wibus hari ini Karena kita cuma bisa oleh bos bos Kita geser ke naik bit ya, ke 2400 jangan lupa Kita pahami polanya, kita langsung gaskan ke turbo aja berapa ya 20 kali aja buat kalian semua jangan lupa rokok dan kopinya jangan lupa dari seruput-seruput ya luar ya. Uh, Ungu jadi merah, jadi uh, cincin turun enak nih. Cincin jadiin mantap, cincin jadi mau uh, atas mahkota petir enak nih. uh lumayan kali 8. Uh, uh, uh pecahnya anjir, pecahnya anjir. muduh 23.000 lagi dong. Mahkota jadi lagi, Cuk. 47.000 lagi dong. Ah, lumayan tuh 47.000 kali 23. Uh, meledak. Uh, meledak satu-satu juta jika juta dapat profit di luar anjir ya, emang Olympus makanya seluruh selalu saya ingat dan selalu cek RTP game sebelum bermain dan cuma di sini RTP 8.000 kalian bisa cek RTP game gratis rilef 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri pastinya makanya untuk link gacornya saya semakan di pin komen bosku yuk langsung gaskan saya cek RTP 8.000 dan sebelum bermain selalu cek RTP game ya sur lumayan kita dapat profit-profit manis nih 1,3 dari modal 36.000 anjir oleh kalau jom main di sini tuh pasti JP sur makanya buat kalian semua yuk langsung beratkan saja lumayan nih kalau maka pecah nih oh kasih lagi dong us lumayan ini kita kita tinggal spin-spin manja doang ini anjir udah JP JP mantap kita tinggal nyari tambahan-tambahan aja targetnya itu kalau turun di bawah sejuta kita langsung gaskan WD syukur dikasih naik ya syukur. ingat patokannya turun di di bawah sejuta kita langsung gaskan WD itu patokan biar kalian JP nya tuh pas loh temen di bed sama aja 2400 ya syukur dikali, dikasih Facebook lagi buat naik-naik profit-profit mantap lagi hmm? lumayan nih kalau biru Aduh, udah nih kita tinggal nikmati doang scatter nih pasti udah lumayan beneran skater satu lagi itu anjir 5 skater sup. semoga ada isi ya biasanya sih kalau udah dikasih JP di luar gak ada isi tapi kita coba lihat barang barangnya semoga ada isi lumayan Ayah. tutup aduh belum dikasih sabar dulu sabar Nah, ini dong kasih us, aduh, mah aduh, nanggung semua, aduh, belum dikasih juga. Tur, tur, uh, lumayan nih, atas gilas kasih petir lagi, lumayan lah ya, tur. Walaupun petir-petir hijau, enggak masalah kan? Ya, ini buat taman-taman doang juga, cukup dikasih lebih naik. Aduh, gendang kurang satu nanggung, cincin jadi, merah boleh ikut atau biru, merah kurang turun anjir. Aduh cincin nanggung juga lumayan nih kalau pun yang besar Aduh Aduh Cuma sisa lima kali lagi Aduh mahkotan nanggung sekali celur tapi kalau birunya pecah itu mahkota pas pasti burung itu Aduh belum dikasih Hijau jadi atas mahkota atas gelas tadi petir Aduh enggak mau birunya dulu konekin. Aduh, nggak mau juga nih, hey, hey dong merah kasih merah kasih merah kasih dulu dong nah tuh nggak mau Arang, lumayan ya seluruh ya, 70 dari itu nggak apa sudah balik ke 1,3 lagi emang eh, kayaknya cuma dikasih profit segitu sih seluruh kayaknya toh nah, kita lihat-lihat lagi ya seluruh ya. intinya buat kalian semua selagi ada kesempatan WD WD kan saja karena kesempatan wedding nggak datang buat kedua kalinya Ya, seluruh manfaatkan kesempatan WD sebaik-baiknya ya, seluruh karena kesempatan WD enggak datang buat kedua kalinya. Jadi, selalu manfaatkan kesempatan WD selagi ada kesempatan WD WD kan saja ya, seluruh Dan buat teman-teman semua, yo dibantu like, komen, subscribe-nya, share-share ke teman-teman kalian juga biar teman-teman kalian juga tahu kalau selalu di sini selalu berbagi pola slot gacor hari ini, pola slot hari ini, pola slot gacor rolling hari ini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 Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa dibantu like, comment, subscribe, share, share juga ya sur, Karena kita berbagi pola seluruh gacor setiap harinya ya sur ya. Saya utang Spin pamit undur diri bye bye seluruh salam jackpot.